malam apa ini sepi banget. Oh, eh sejak dulu mati nih. Uh belum dicas ini lupa ini. Oh hidup ini. Alhamdulillah, dua, kita kalian bocah datang. Si mana ya? mar, katanya, ngopi, ngopi. Aja kali ya. Halo, salaku. Selamat kita di sawah, kalau di kemarin ini Iya, sudah jelasin jangan lama-lama jangan lupa ngopi ya ya sama ya, ya. launya jangan lupa tuh launya nomor tiga empat udah ya udah. Oh. ya nggak nih, udah uh, uh, siapa lagi? eh, lagi lagi? lagi? siapa lagi? lagi? lagi? siapa lagi? Nah, gue gua marah-marahin nih. Gua marah-marahin lu Teh. Ah. Gua lagi repot banget juga. Gimana Tiba nyebain kopi? Jadi udah enak kan klien gue Teh. Teh, nih, gua datang nih. Gua bawain pesenaro nih. Nah, kopi. Tadi oh, nah, gua temui bawang, Bang. tadi gua bilang, Teh, biar gua habis ketemuan baru gua bawain kopi lu Teh. Gua kan janji tuh. bawain kan Teh. Palingan kurang bicara keluarga lo nih enggak, lu mantep baru ngopi, Iy, kita ngopi tuh ini Kopi satu itu percobaan tadi kita, hah? aku pengen, gua, ya. sih teh, pengen, itu, Memang, orang -orang, hmm. dia sakit, hmm. nah, ini eh, nyari kan, liburan ya lebat. Mau wara Ada ya, bisa. banget kita tidak salah. Awil janda. Ya, saling, ambil, ya. Masa janda. Bisa banget, ya, lagi ya. Laki janda. Nah, gue, oh, janda gue lama Ngomong -ngomong ini ini Senila, senila. itu teh? Beli lagi panen. Boleh itu gue pengen di kantor oh. panen. Ya, sebele lah Set. ya kamar warga pelibah dari gua Udah tenang gua, Udah tenang, itu mah Kamu kabar-kabarin, Mbak, ya kabar, kabar begini nih Soalnya menunggu ini karena kan lama nih Lujan lagi karena kan masih sore nih hmm. Udah ngadol-ngadol aja, mendingan Boleh, kan? Boleh Teh Cuman, ini ya, Teh Buat tek aja yang ngajak Mau berkodok ini Pulang dulu Berseret sama ngemen baik dulu juga Mungkin jauh no. Nih kocoknya nih Udah tuh Mau berkodok kita Teh Iya Mau berkodok Lu dari kecil gue udah kodok Ih jangan dimakan Jangan dijual Iya Nama lakuk itu Teh nah, Gereka nah, negara nah, Cina menjual kodok baik Ternyata nah, aku kodok Cina buat di itu restoran, lah itu yang laku, mah kita mesiap iya, ya, nah, saya gue, ya. Duh, saya ini, ini, kan, jalan <tuk> ya. ambil ember dulu ya ini teh nih lu teh, tinggal ambil ember, lu mampir dulu, teh dibawa ini, ember nih, lu aja, Todok ya, bergolok, melindungi kali Kita nah, kalau ada gula Enggak cantik, gula Itu boku-boku aja Coba aja doang Terus terobak, sugot loh Iya lah, gue Cangkot, gitu Cangkot, ganteng, gawat ya, dulu, dulu, dulu Om gue ngayang ini Habisnya itu kopi saya yang dari Bandung Tadi diopat gitu Pendidikan aja, dibotong banget Ayo kan? ya. Yaudah ya Di mana ini kita? sini, kecawainya ini Salah Bapak, apa yang ini? ini Salah Bapak. Armulan ini namanya Merang. Banyak sini kodoknya nih. Banyak? Bungi ini tubuh edasi ke dalam Bapak. Ya, nggak ada yang terjadi. Sudah. Ayo, itu. Bungai sore, ah. Malam gue kan iseng. Hei, Bung, entar loh. oh ada tenang, Pak. Bukin kemulanya. Oke. Bagin aja warik ya. Ini. Ya. Hoi Itu itu itu, bisa lambatnya, sudah lambat kumpurnya masuk kumpul dalam, nyaring dalam ah digeram lagi ini nih, kalau ada mah <tik> <tik> <tik> <tik> <tik> itu, wos, waduh, terpaksa darah menantai te. dah, ngasuh nah, teh <tik> betul ngasuh, kita sedapin juga teh <tik> Kodok kalau bisa bisa banget tuh oh. Yang namanya kodok aku Teh Jadi aku malu hidup Mau dicari mah ngumpet oh, Udah betul kemudian Teh Bukan aduh boleh tuh Mana sih tuh Di tadi satu Satu hmm. nah, tuh bukannya kodok tadi eh iya iya Tentang kemurut tadi Teh hmm. ya Biasaan sih lo Apalagi kalau zaman jaman begini Teh Jangan kodok Jangan kodok lawan deh tuh, gerit man. Lawan deh honor do, jaran. Buku autonomi zaman dulu. Ini mah sama langka. Itu takut cariin Namain kodok itu kan nyorol laku bahasa oh. ya. Oh gini warnanya. Udah, Bu ya. Tetangga waktu tek nyebra ini. Mahal tak ini. Emor boy, jemer deh. Ora, ya. Jumlah. Pulang aja ya. Dia tadi eh, matahari, mak. Nah, ya hari malam-malam banyak kali berapa <laughs> ya, ini Agar ini masih balik juga belum ya. dapet, gimana? ini ada ini oh, tidak balik ya, yuk Oke, teh, ngeloy-ngoyong belakang, tuh, ya.